dan nyalain loncengnya biar makin asik selamat nonton Ya. Kali ini kita pesan tiga minuman Ini yang pertama ada susu hazelnut Ya ada coffee latte gula aren Dan yang ketiga ini ada afternoon booster Yuk mari kita coba Ini, Luma, ini. di ini lama, lainnya Yun, kopi kopi rumah ya, ini ngomong gitu. 47 dan <tutup> eh, sih, tapi mantap lah. kita